Kreasi kali ini, kita akan membuat hiasan dinding ala rumah tongkonan, yaitu rumah adat Suku Toraja di Sulawesi Selatan. Siapkan dulu satu lembar karton atau kertas, satu buah plastik berwarna terang, dan satu buah plastik berwarna gelap. Jika tidak tersedia, cukup siapkan salah satunya saja ya. Selanjutnya, siapkan penggaris, pensil, gunting, dan perekat. Saya akan menggunakan double tape, namun untuk membuat kreasi ini bisa juga menggunakan lem PVC. Sekarang kita buat dulu sketsanya menggunakan pensil di atas kertas atau karton. Gunakan penggaris agar lebih mudah mengerjakannya. Gambar satu buah persegi dengan ukuran sisi yang sama, kemudian beri garis dari tengah masing-masing sisi sehingga terbentuk empat persegi yang lebih kecil. Isi masing-masing kotak dengan garis melengkung yang membentuk daun, seperti ini. Polanya sudah mulai terlihat. Saya akan mewarnai beberapa bagian di kotak ini supaya mudah membedakannya. Tetapi adik-adik tidak perlu melakukannya ya. Yang tidak diwarnai akan ditempel plastik berwarna terang Yuk, kita buat potongan plastiknya Pertama, kita potong masing-masing plastik sesuai dengan ukuran pola Agar lebih mudah, buat kembali garis sesuai dengan ukuran awal Lalu, letakkan potongan plastik di atas pola Dan jiplak pola yang akan digunakan ke atas plastik jika adik-adik hanya memiliki satu warna plastik, adik-adik cukup menjiplak salah satu bagian saja ya. Gunting plastik sesuai pola, kemudian tempelkan pada karton. Tempelnya, adik-adik bisa lumuri lem pada karton, atau tempelkan double tape di atas plastik atau karton. Letakkan bagiannya satu persatu sesuai pola. Rasanya seperti bermain puzzle ya. sudah tertempel semua, potong karton sesuai dengan ukuran karya Dan yey hiasan dindingnya sudah jadi Adik-adik bisa memasangnya di rumah Adik-adik juga bisa membuatnya menjadi beberapa buah Dan pasang berderetan seperti di dinding rumah tongkonan sebenarnya Selamat mencoba ya Terima kasih sudah menonton Saksikan juga dong yang seru dan video kreasi lainnya di kanal Youtube Ganara Art Sampai berjumpa lagi